Eh, tunggu-tunggu-tunggu Apa, Apa kalian masih ingat dengan orang ini? Kali ini dia melakukan eksperimen lagi uh, Lebih tepatnya, berulang kembali Ini adalah aku, Raja Mexico! Nope. Two. Si nope. Seger. Bau maple. What the fuck is that? Oh, mae wa. Hai anak muda. Huh? Kamu tahu ini apa? Tahu tuh, Mas. Itu kan plastik. Thomas Masuk ini kah botol. Masa gorengan? Ini baru gorengan. Buanglah sampah pada tempatnya. Oke. Okay. Nice shot. Jangan begitu ya lain kali. Mother father, man. Orang membuat sawarangan. Nasibnya akan seperti ini. Oh, uh, kesurupan.